serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar legislator tentunya. Baiklah para sahabat legislator dimanapun kalian berada untuk kabar terbaru di malam hari ini kita mendapatkan kabar spesial bahagia juga dari keluarga Rizky Bilar yang mana tentunya kita lihat aja keluarga beserta rombongan tentunya. Hampir di suatu tempat rumah makan bersahabat yang untuk makan bersama sebelum tentunya ke tempat acara lokasi lamaran bersahabat ya kita lihat tentunya Bang Pilar fokus banget nih memainkan handphone tentunya sambil chattingan sama Dede di Kejuaraan dulu nih ya Aduh luar biasa banget calon manten yang selalu membuat kita semakin bahagia postingan tersebut tentunya telah diunggah atau teripas kembali oleh akun Instagram Sendal Putih Hanscorp Billarm yang mana mengatakan dalam sebuah kalimat caption, "Singgah makan dulu ya, tuh bersama lagi makan bersama." Dan tentunya banyak sekali komentar dan tanggapan juga dari postingan tersebut, yakni dari akun Instagram Trilia Apriani 2012 Gamer komentar Suka sama dua keluarga ini mereka padanya sederhana Kagak gengsi-gengsian sian luar biasa banget Keluarga Lesti dan Rizky billar memang sangat sederhana Tentunya gak gengsi bersahabat ya Dimana pun tempat yang mereka akan singgah Dan tentunya memberikan inspirasi juga untuk kita semua Dan selanjutnya juga bersahabat ya Komentar lain like dari akun Instagram Berbatau 06 ada hati mengatakan Min, aku mah jadi gak bisa tidur jadi pengen ngikutin mereka Perasaan gimana gitu ya salah aku yang dilamar WKWK <gifat> Dik Deg-degster, nguh persahabat ya Yang dilamar Lesti kita semua yang deg-degan nih Mudah-mudahan acara lamaran mereka selalu diberikan kelancaran Almin ya -al Tetap atingkan channel ini persahabat ya Biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya Silakan berkomentar sahabat ya, bagi tanggapan kalian. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.